Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kebun tani. Selamat sore, selamat berjumpa. Di sini kebun tani akan menjelaskan kegunaan yaitu pupuk borat. Nah ini pupuk borat, pupuk borat cap tawon. Borat tahun kita aplikasikan dengan pupuk urea. Nah itu kan. Kenapa kok kita aplikasikan dengan pupuk urea? Sebenarnya di sini pupuk borat ini tidak ada kegunaannya untuk tanaman umbi singkong. Sebenarnya tidak ada. Tapi kebanyakan petani di daerah saya menggunakan pupuk borat 48 ini captawon untuk pupuk singkong nah ini pupuk borat ini sebenarnya tidak ada kegunaannya untuk tanaman umbi umbi singkong tidak ada tapi kalau untuk Pemakaian umbi-umbi singkong atau batang singkong ini kita gunakan singkong umur 5 bulan atau 2 bulan sebelum panen. Nah untuk lahan seperempat, nah lahan seperempat kita gunakan satu atau dua dua kilo satu atau dua kilo untuk lahan seperempat karena kita kan sulak susit apa sulit nah sulit sulit karena punya sedikit nah kita sulit bagaimana caranya kita campur dengan pupuk lainnya dengan pupuk urea kita campur juga bisa supaya Memudahkan Dalam penaburannya Bisa langsung ditabur Taburkan Itu juga bisa Bisa ditaburkan Di bawah-bawahnya Pas batangnya Juga bisa Nah Pupuk borat ini Ada kandungan Yaitu kandungan Baron boron, Yaitu 4 105 titik 5 dan nitrogen 0,5 persen dan ada kalium juga 2 persen. Nah ini. Nah pupuk borat ya ini dari PT Kerto Kencana Kencana. Pupuk borat ini. Nah, untuk yang penting, kalau untuk tanaman singkong, sekitar umur dua bulan sebelum panen. Kalau memakainya, mau, mau seperempatnya, kita pakai dua, tapi kalau umur dua bulan atau tiga bulan, kita campur dengan pemupukan juga bisa. Yang penting memakainya jangan banyak-banyak Takutnya kalau kebanyakan bisa busuk nah, Sebenarnya tidak itu aja, Di sini juga banyak sekali pemakainya Juga bisa buat kelapa sawit, kopi, jagung, kacang-kacangan, sayur-sayuran juga bisa Untuk tanaman sejenis yang lain juga bisa Dengan pupuk borat ini Nah, untuk sekitaran di Lampung, untuk Lampung Utara, biasanya di ecer 1 kg ini untuk pupuk borat. Harga 25 25.000. Sebenarnya sangat bagus pupuk borat ini karena ada adalah pupuk mikro yang mengandung hara baron dan elemen-elemen yang penting dalam nutrisi tanaman nah, bisa menambah nutrisi yang penting kita kalau memakai untuk tanaman singkong jangan banyak-banyak kalau untuk lans perempat ya kalau untuk pembuangan pertama kita pakai satu saja kalau untuk mau di panen kita memakai dua supaya bisa maksimal hasilnya sepertinya cukup kalau kurang jelas ya bisa komen di bawah juga bisa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe tombol lonceng terima kasih